Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di sini Adobe akustik musik akustik channel ya. Dan kali ini uh, saya tidak akan memberikan tutorial tentang konten musik, tetapi saya akan memperkenalkan sebuah fitur. Dan fitur ini bukan dari aplikasi, gitu. Dan fitur apa saja itu? Untuk kali ini hanya satu aja fitur yang saya perlihatkan ke teman-teman dan mungkin teman-teman bisa menggunakan itu di kontennya teman-teman ya nah bagaimana kelanjutan videonya dan fitur apakah itu yuk kita cek apakah fitur dari handphone tersebut ya yang tadi di depan saya sampaikan dan seperti video yang teman-teman lihat di depan ya. dan sekarang kita ke kamera ya kita buka kamera do sorry Oke okay. Kita buka kamera Nah Setelah itu Kita ambil menu video Nah Di bagian atas Daripada Fitur kamera ini Ada simbol Yang bergambarkan Kamera ya Kemudian kita tekan Nah, setelah itu ada fitur gerak lambat fotografis dan juga normal nah, karena tadi videonya adalah video gerak lambat jadi kita ambil video gerak lambatnya kita ambil apa fitur gerak lambat gitu Nah setelah itu teman-teman bisa tekan langsung tanda merah pada video ya nah, untuk berikut videonya Nah kita anggap itu selesai, oke. Okay. Nah sekarang sudah selesai, kita kembalikan ke videonya ya. Oh, sorry, kita kembali ke tadi videonya. Nah mana dia videonya? Oke okay, ini ya. Nah. nah. Berhubung di fitur gerak lambat ini, kita tidak bisa menyatukan antara video dan audio secara bersamaan, guys. Nah, jadi kita harus melakukannya satu persatu. Nah, bagaimana caranya? Oke, okay. sekarang kita tekan stop dulu. Nah, di sini ada edit. Ya, kita masuk ke proses editing ya kemudian di handphone ini ada pangkas, kecepatan, filter, teks, musik, bingkai Nah, karena tadi kita ingin memasukkan musik kita ambil menu musik nah teman-teman bisa juga mengambil musik yang ada di dalam handphone ini ya tapi saya tidak tahu apakah ini kena copyright nanti atau tidak Kemudian kita geser ke kanan, full ya sampai mentok ke kanan. Di sini ada lokal, lokal ini artinya uh, kita bisa memasukkan musik yang dari galeri ya, galeri musik. Nah, kebetulan musik itu tadi saya download dari YouTube. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu musik di sini ya. Kalau teman-teman punya musik produksi sendiri Bisa banget itu Nah anggap saja sudah ya Anggap saja sudah Oke kita kembali Nah setelah itu kita tekan makasnya seperti ini ya Nah musiknya sudah masuk ya Nah oke okay, guys Fitur ini bisa banget ya bukan cuman untuk konten musik seperti saya, tapi juga bisa untuk konten mukbang, ya, vlog ataupun olahraga ya. Apalagi di konten olahraga itu kan banyak sekali ya, seperti bela diri, di sana banyak sekali actionnya. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini untuk memperindah gerakan video. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih.